Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar pemirsa Tiarapedia Kali ini saya akan bercerita tentang kota Malang Ada pandangan baru tentang sejarah dan asal-usul kota Malang Semua pasti sudah tahu kan tentang kota Malang Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Timur Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan kota terbesar kedua belas di Indonesia kota ini didirikan pada masa kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 145,28 km persegi yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang bersama dengan kota batu dan Kabupaten Malang kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya Kota Malang dikenal baik karena dicap sebagai kota pendidikan. Kota ini memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Politeknik Negeri Malang. Selain itu, kota ini merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan, yang dikelilingi oleh pegunungan, serta udaranya yang sangat sejuk sekali Malang pun terkenal sebagai kota bunga karena banyaknya bunga yang menghiasi kota Kota Malang juga merupakan kota seni karena banyaknya kesenian khas dari kota ini mulai dari tarian hingga pertunjukan Kota Malang memiliki berbagai macam orang dari berbagai macam suku bangsa dan budaya penduduk kota Malang mencapai 895.387 jiwa. Dengan suku mayoritas Jawa, diikuti dengan Madura, wilayah Metropolitan Malang atau yang biasa kita sebut dengan Malang Raya, merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang Kerto Susila. Jika dilihat dari sisi budaya, kota Malang termasuk ke dalam kawasan kebudayaan arek. Kota Malang menyimpan berbagai macam peninggalan bersejarah. Kota ini menyimpan peninggalan masa kerajaan Kenjuruhan hingga Belanda. Peninggalan Belanda pada umumnya berupa bangunan-bangunan kuno seperti gereja kayu tangan yang berarsitektur gotik. Malang pun mengadakan berbagai acara untuk melestarikan cagar budaya. Salah satunya seperti Festival Malang Tempo dulu, Malang pun memiliki banyak peninggalan sejarah yang menjadi markas tanah seperti Tugu Malang atau alun-alun bundar. Malang Kusaswara, nama sebuah bangunan suci sebagaimana disebutkan dalam prasasti mantiasi yang dikeluarkan semasa pemerintahan Raja Dyah Balitung tahun 907. Dan sebuah prasasti yang ditemukan dekat Singosari bertarik 908 meter telah lama menjadi rujukan sejarah asal mula nama kota Malang bahkan kata yang kurang lebih bermakna Tuhan menghancurkan yang batil ini juga telah sangat populer sebagai semboyan kota Malang itu sendiri dalam perhelatan seminal internasional pernaskahan Nusantara yang diselenggarakan di Hotel Savana Malang pada 16-17 November Salah satu narasumber yakni Bapak Hadi Sidomulyo menyuguhkan pandangan yang sama sekali baru dalam mengungkap masa lalu kota Malang. Teorinya ini semakin melengkapi hasanah kesejarahan Malang yang memang telah menjadi pusat peradaban sejak zaman kuno. Berikut selengkapnya isi makalah beliau. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan sedikit keterangan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan sejarah daerah Malang di masa lampau dengan membandingkan berbagai sumber tertulis baik dari sastra maupun prasasti Adapun kurun waktu yang akan dibahas adalah abad ke-12 sampai ke-13 yaitu masa peralihan dari Kadiri ke Singosari Periode ini masih diselimuti misteri terutama karena kekurangan bahan dokumentasi fokus utama tentunya tidak lain dari pendiri wangsa rajasa yang lebih dikenal dengan nama Ken Angrok di kalangan akademis pandangan terhadap tokoh legendaris ini telah berubah sejak buhari pertama membahas ini membahas isi prasasti mula malurung pada tahun 1980 Piagam tersebut yang bertarik Saka pada tahun 1255 Masehi menunjuk kepada seorang kakek penguasa di Singosari bernama Batara Nama Siwaya, yang oleh Buhari diidentifikasi dengan Raja Sri Rajasa atau Ken Angrok argumen tersebut semakin kuat setelah dipertemukan tiga lempeng perlengkap prasasti mula malurung dalam tahun 2001 kini dapat dipastikan bahwa figur dalam prasasti disebutkan dengan nama Batara Parameswara atau Batara Nama Siwaya. Tidak lain adalah Sri Rangga Rajasa, cikal bakal Kerajaan Singosari yang dicandikan di Kagenangan. Singkatnya, meskipun identitasnya tetap merupakan teka-teki, tidak perlu kita ragukan bahwa Ken Angrok adalah tokoh nyata atas dasar keyakinan tersebut. Saya akan mulai dengan menampilkan pemandangan jelas, Bapak Hadi Sidomulyo beralih sekarang ke naskah para raton. Kisahnya dimulai dengan kedatangan seorang anak muda dari Jiput ke tempat kediaman Mikuta Pawangken yang sedang mendirikan asrama. Anak tersebut mengatakan sanggup menjadi korban bagi penunggu pintu bangunan, asal ia dapat menjelma kembali dalam kelahiran mulia di sebelah timur Gunung Kawi. Permohonan itu dikabulkan dan ia kemudian lahir di desa Pangkur dengan nama Ken Angrok. Menarik perhatian bahwa tokoh empu Tapa Wangken ditemukan juga dalam Tantu Panggelaran bersama dengan rekannya bernama Tapa Palet. Ia digambarkan sebagai tangan kanan empu barang seperti halnya dengan gurunya Tapa Wangken memiliki kesaktian luar biasa bahkan mampu menahan matahari agar tidak terbenam mengenai empu tapa palet kiranya ia tampil di para pararaton dengan nama empu palot pemimpin mandala di turian menurut cerita pada suatu saat ken angrok berada di desa lulumbang dan memberikan bantuan kepada empu palot yang sedang dalam perjalanan pulang dari kabalon sampai membawa lima tahlil emas sebagai tanda apresiasi empu palot mengangkat yang angrok sebagai muridnya di turian nama lulumbang menarik perhatian karena desa tersebut merupakan tempat tinggal pandai besi bernama empu gandring di kemudian hari ken Angro kembali ke lulumbang untuk memesan sebuah keris yang digunakan untuk membunuh tunggul ametung penguasa di tumapel mengenai lokasinya seandainya kabalon diidentifikasikan dengan dusun kebalon di desa cemorong kandang kecamatan Kedung kandang di sisi timur kota malang maka Lulumbang mungkin sekali dapat dihubungkan dengan desa bernama Lumbangsari, Sari kecamatan Boluluwa yang terletak di jalan menuju Turen. dapat ditambahkan bahwa para raton menyebutkan beberapa nama mandala serta tempat keramat atau rabut yang pernah disinggahi Ken Angrok waktu itu saat ia masih remaja di antaranya Mandala Lebak, Oran, Kapundungan, Luki, dan Juwatu serta Rabut Jalu, Korontol, dan Katu Sebagian masih dikenal sampai sekarang Salah satu peristiwa yang menentukan dalam riwayat hidup Ken Angrok adalah pengalamannya di Rabut Gunung Lenjar di tempat tersebut bahwa ia sudah ditakdirkan menjadi raja di Jawa Menurut para raton Ken Angrok dapat hadir di Gunung Lenjar berkat bantuan seorang nenek dari Rabut Gedung Panitikan yang bertugas menyapu di gunung dan mengetahui terlebih dahulu bahwa para dewa akan mengadakan konferensi di puncaknya kiranya gunung lejar dapat disamakan dengan bukit yang masih dikenal dengan nama lejar atau layar di sebelah barat daya desa Turen. perkiraan ini didukung oleh sebuah piagam raja, raja mudra dari masa majapahit yang menunjuk secara khusus kepada seorang pacandatai Sekaligus memberikan berbagai hak kepada warga yang merawat alang alang di Gunung Lejar Dukungan ini adalah keberadaan sebuah desa bernama Talok di sekitarnya Ini sesuai dengan urutan cerita dalam para raton yang menyebutkan bahwa Ken Angrok segera bertemu dengan Brahmana Da, Brahmana yang Longgawe di Taloka sehabis turun dari gunung Upaya rekonstruksi di atas bermaksud membuktikan bahwa lepas dari berbagai unsur mitos, cerita keng angrok dalam para raton serta asal mula mandala-mandala ditantu penggelaran bersandar pada sejarah yang nyata, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka kerja. Kini tinggal memperkuat gambar dengan menambahkan data dari sumber-sumber lain, khususnya prasasti. Nah, sahabat diharapedia. Itu adalah sejarah atau pandangan baru yang muncul tentang Kota Malang. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar sahabat Yadopedia semua selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Yadopedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.